apa kabar nih? Listen, do, start. Eh, bro. Bagi senjata dong. Laser L. L, berarti laser. langsung uh, meledak, Langsung meledak, bro. Langsung meledak, bro. gil langsung meledak bro. Ada apalah ini ya? orang pekerja pekerja tambang. Oh kelelawar bro. Ini di sini kalau nggak salah musuhnya mumi dah. Tuh kan benar. Bro. Sabar Ki, sabar Ki, saya selamatkan Ki. Oih, nggak bisa bisa naik ini gimana sih? Thank you. Wah, ini gitu dong Thank you. Hmm, have... hmm, senjatanya anjing ya. Katanya anjing bro, musuhnya juga anjing, tapi anjing bumi. Bro. langsung bro. saja hai, saja, hai, ini senjata ini. Ya, habis lagi senjatanya Ih, senjata di belakang sana hilangkan kan jadinya, co Eh, tadi, coy. Aduh, jadi bumi Kita kalau kena ungu, ungu itu jadi bumi ya, guys, ya Dicoba kalau jongkok, dah Ah, mati lagi Ya, bentar. Ibu, senjata yuk! Thank you. <coughs> ya, eh, sahabat, thank you. F thank you. Buah api Fire Fire bomb kita dapat fire bomb bro. Andri, Andri shotgun. Uh, eh siapa nih shotgun? Shotgun ya tadi katanya. Gokil bro, gokil bro, gokil bro. Gokil, bro. Kebakaran dia Mengenap Aduh jadi bumi lagi Ini banget ini, umnya ngeluarin abal-abal eh. lagi, bukan laba-laba apa tuh namanya? Eh, uh, apa sih? Lebah, lebah ya. Lebah. Tawon, tawon. Heavy machine gun. Heavy machine Pakai senjata langsung, pakai cemen musuhnya langsung meninggal, guys. Shot. Wow, oh, oh, oh, apa oh, ini ya? dia ngomong apa ya flame oh, ada arkeolog tiba-tiba di sini tuh ngapain dia loh kena oh, kena jadi mumi bro tembakin kok nggak mati-mati sih dia. Oke. Okay. Meninggal kau. <tuk> ah gitu dong meninggal. Nah, nah, kena lebah doang meninggal, cemen sekali dia. Marco, jaman sekali Marco Namanya sering tadi Marco kan ya nama karakter ya. Nah gitu dong Dapet Wuih kaget Kenapa tiba-tiba bro Aduh meninggal lagi Meninggal lagi Halo halo guys, apa kabar guys Yang lagi nonton Apa kabar Komen-komen kali, tap-tap layar, boleh kali Waduh, oh, jadi mumi lagi Boleh dong, aduh, meninggoy, meninggoy Boleh dong, tap-tap layar, atau komen-komen Apa kabarnya, apa kabar Sehat-sehat kah Heavy ah. machine gun Way okay. Boleh banget dong shot. di tap tap layar. Enggak main FF bang. Waduh. nggak ngerti saya main FF ya. Sorry guys. KTFF burik. Aduh, meninggal woi! Meninggal woi! FF ada pintu FF. <laughs> kenapa sih orang-orang pada benci banget sama FF? Dah padahal kan game apa salahnya coba? Game kenapa game jadi jadi bahan cengcengan, dah ya? Kita dapat robot, bro. Dapat robot, bro. Oke, Heavy machine hai, heavy, hai, hai, hai, hai, Meninggoy FF dah ada pintu Bang coba main Nah nanti ya Gue soalnya sumpah gak ngerti main FF Lu beneran bukan sosok soan gak ada pintu atau Kacengin kaga Emang kagak ngerti aja Meninggoy lagi Meninggoy lagi Aduh itu mau dapetin R jo roket Nah. Aish, baru dapat meninggoy lagi. Ice, namanya game apa bang? Namanya game Metal Slug, Metal Slug, S Seru deh, ini tuh game PS1. Kalian ada yang udah pernah main belum, atau belum pernah main sama sekali? Seru banget ini, bro! Bisa ditamati, jadi game petualangan gitu, tenda, tembakan, tembakan, menyelamatkan aki-aki, meninggoy, meninggoy, Iy. meninggoy lagi. itu coba sulit sekali bro Aduh. menang bro menang bro. Yo tap-tap layar, komen kali bisa. Komen-komen nanti ngobrol lagi kita ngobrol bro ngobrol bro.